sisi kemukan pemot menjadi diri pribadi singkul dan satria dan satria singkul dan kejahatan, singkul keserakahan Keang kemurkaan lang kesemenang benar-benar muka-muka baik di nasi anak putuh buyut lang bisa kegugah lang mulai Jaman Perang Negeri Cerita Sejarah Suisi Pangeran Di Panegara Dikunjara Pak Judit Lalu Pantian Kalian Di Pada Judit Kayaman Pada Bingung Tidak diterapkan, atas berkas, tegaskan tugas. Neng iya repat lah, lah. Iya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 Udah, kasih Ini ceritanya kali serayu. Ini kali serayu. Ya, apa kayak permainan? mancing, barangkali ada yang kurang. Ini pada boleh tinggi Iya, jadi kali bersih, teman. Oh, bakal punya kosong. Wah, banyaknya kiprah, kiprah. Sari, oh, asik. Oh, mau makan, Gue temu wah kayak Jadi kayaknya dari di nanti ya? ya bok di kamar bener Jajal, apa ya zaman baju, apa ya? apa ya Kita Jajal Tangan tangan tangan tangan tangan tangan tangan si lalu seluruh. Orang macam macam, cina, loro, cici, loro, Cicil. Lalu. Cicil. Lalu. Cicil. Lalu. Do do do dia elu na lu tau sih Bapak-bapak jamaah, Bapak Kadhe. Eh padha orang ageng anu wing dinake dinaba. Dinaba. Dina siji kebunya karo para jurun kabeh nang Indonesia nyengerti dinak lahiré Pancasila. Heh. Jaya. Sekalian ana cari-cariane apa mau jenengane ya? Apa Satria. Satria. Oh satria. Oh nya diojo kok bertakro. Oh, kok ngene iki para pintar para wis, Dinasis sing tambah, salah Kyai Sing you know? sing Turas utawi dari santri kanjeng pangeran di negara Nani ke anak barang jawa Buna ini Nyunggara bumbun Anggar bumbahnya mas Akeh Simpada dari santri Yang pangembati projek Yang bumbahnya mas Untuk anak Jakarta kan Nah Penari Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam Bumbu Wanam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 ま<音声><音声><音声>